pintu hatiku setulus apa kasih sayang sebelum akan ku membalas rasa sayang karena ku tak dapat hilang satu cinta cuma di ujung lidah barangkali ini terlampau susah bagiku atau barangkali terlampau naik bagimu sadar ku tak sempurna tetapi sungguh ku ingin cinta sempurna bukan hanya sekedar cinta Hanya untuk di ujung hijau Sebesar apa kau mencintaiku Sebelum aku buka pintu hatiku Setulus apa kasih sayangmu Sebelum akan ku membalas rasa sayangmu ku tak dapat bilang Satu cinta cuma di ujung lidah Barangkali ini terlampau susah Barangkali terlampau naif bagimu Tetapi sungguh ku tak bisa Bila terima cinta hanya di ujung lidah Sungguh ku ingin cinta sempurna, bukan hanya sekedar rasa cinta. Cinta bukan hanya untuk di ujung lidah. Maafkan aku sadarku tak sempurna, tetapi sungguh ku ingin cinta sempurna, bukan hanya sekedar cinta. Cinta